aku kayak udah buka gitu lo plastiknya soalnya pikiran aku tuh ini tuh background gitu soalnya kita kan beli background tuh untuk itu ternyata bisa tuh kayak apa ya aku belum lihat di sini cuman sedikit bukan background kira-kira kita buka nggak di Ya, yang masih di bawah umum yang boleh boleh uh, Apa Pendidian Masih sama orang, orang Jadi ini Kayak gini Jadi aku Beli 2 yang ini dari ini dari Jadi Bandung ya, di shopping. Hai ini. Mana ya? Hmm ada ya? media oh, pengirimnya so, iwan store official ya yeah, iwan store official ya okay, sudah ya guys uh, ini yang pertama tuh ada ini random ya guys hmm. ada bebek <laughs> bebek guys ini bebe tuh kayak tempat katenbat gitu ya sama kita dapat bebek-bebekan, ya. Terus, sini kayak e, gagalnya apa? sini kayak ada kayak kaya apa tuh? Kayak rantai gitu. Terus, ini juga kayak untuk gitu. terus Oh, iya, di sini juga ada kacamatanya, kacamata. Terus, ada. Kayak awin gitu loh Terus ini dia Bonekanya <tik> Ini lucu banget guys itu kayak pakai helm gitu loh Kayak ada pengaitnya gitu Bisa dibuka juga my god banget. Terus bisa ditutup juga Bisa dibuka Ini bisa dibuka Buka, tutup tapi lucu banget, kayak ya kita harusnya jadi kasian kakak Helen nanti dia mau berangkat sekolah gimana mana, kayak, hari oke guys, aduh matanya nggak kelihatan, kayak gini, lucu banget kita dapat yang pertama bebek bebekan kan ini itu kita dapat ini oh ini kayak tempat hasap gitu tuh iya ini tempat hasap gitu Ceketnya gitu, kayak ini Bisa juga ditaruh kunci Ini yang kedua Ini yang kedua Disitu aku dapat Ini Charger charger Android Dia ya, charger Android aku nggak pakai android karena aku pakai iphone jadinya ya paling yang punya android mbakku ya, ya. Ini android biar aku ee, yang eh, ingin oke kita lanjut sini saya dompet gitu, dompet ya untuk kartu-kartu -waktu gitu. ini juga ini bagus sih. Ya, pokoknya nanti aku harus oh, ya, aku pakai. terus ini juga ini apa ya? box soket. oh ini box soket guys. box soket kayak gini. ini juga oh, kalau saya ada dua, ini bisa bisa untuk charger. Maksudnya, bisa untuk kayak headset gitu. Kalau misalnya headsetnya, headsetnya apa? Headsetnya berantakan, nah, ini yang paling gede. Kosong, wow, wow, wow, wow, wow, wow, saya sih muat banyak jadi aku langin lagi ya tadi aku dapat bebek bebek yang ada helmnya ini lucu banget sih helmnya terus hiasannya bebek ada kacamata ada kayak Oke okay, gitu terus kita dapat tempat headset sama tempat untuk kunci gitu iya terus kita dapat charger charger android terus dompet dompet kartu tapi dia uh, tipis gitu bahannya maksudnya yang tempat kartu ini tipis terus pop socket, ini pop soketnya dalam itu agak berjebu gitu dalamnya ini ya bukan luarnya just a grip on your phone terus uh, warnanya itu kayak boh gitu tapi aku kayak gak suka mungkin dia hologram atau nggak tahu pokoknya sama yang terai tas kemarin ya lucu banget kayak ya tuh kayak adinya tuh e, kayak gimana ya ya tuh kayak cepat cepat bahannya tuh kayak cepat melusak e, cepat kelopak ya sama ini kayak misalnya dan live dan live lucu, langsung aja kita connect. next di lazada oke okay guys maaf di video ini kita kita nggak aja soalnya beda brand jadi yang aku beli yang mystery boxnya di shopee papa aku yang minuin, um, ini yang ini di lazada jadinya ya uh, jadi aku beli dua mystery box tapi yang satunya belum datang jadi ini yang satunya ya nanti kalau misalnya datang aku bikin dua dan nanti di boxnya yang ini aku bakal taruh di harganya di bawahnya, di bawahnya dan ringnya juga, oke? Okay? Uh, oke okay guys, kita di video kali ini jangan lupa di like, jangan lupa comment, aku harus bikin comment apa lagi? Share ke semua media sosial media kalian, termasuk keluarga kalian, teman teman kalian, sahabat kalian dan semua kalian dan saudara saudara kalian. Dan jangan lupa subscribe karena pencet uh, tombol merah yang ada di bawah sini sampai menjadi, menjadi warna abu-abu dan kalian pencet tombol loncengnya dan kalian tinggi nama satu di video aku bye, -bye guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh